dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin Ya robbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hidup adalah rangkaian peristiwa yang direncanakan dan spontan. Tak perlu mengeluh saat impian tak menjadi kenyataan, karena kita berhak hidup tenang dan bahagia. Di era sekarang ini, praktis menjadi pilihan gaya hidup, yang membuat masyarakat modern tenang dan nyaman. Tapi serasa ketidakbahagiaan dan ketenangan hidup kita, dengan pilihan yang tepat. Berikut tujuh cara hidup tenang dan bahagia. Satu, Jangan khawatir. Rasa takut dan khawatir itu manusiawi. Sebenarnya perasaan itu justru menjadi pemicu stres, penyakit mental, dan sumber ketidakbahagiaan. Padahal, rasa khawatir akan terjadinya sesuatu malah belum tentu, menjadi kenyataan, yang artinya pemikiran negatif itu hanya buang-buang waktu, dan pastinya merugikan. 2. Selalu bersyukur. Bersyukur itu akan menenteramkan jiwa, dan pikiran positif selalu menjadi kunci utama bahagia. Dengan bersyukur juga mampu mengarahkan kita untuk selalu, berbuat baik dengan berbagi. Belajar bersyukur, dan berterima kasih atas semua yang telah didapatkan, bahkan dari yang negatif sekalipun, meski sulit tapi rasakan dampaknya yang tenang dan bahagia. 3. Jangan bawa masalah saat tidur. Sebuah penelitian di Beijing, Cina, mengatakan sebuah kenangan negatif, atau buruk, yang dibawa tidur membawa dampak sangat buruk untuk kesehatan, terutama kesehatan otak. Jadi, saat seseorang sedang dilanda rasa marah, dan kecewa lalu membawa semua problemnya tidur justru akan membuatnya sangat mudah stres, dan teringat terus akan kenangan buruk tersebut. 4. Jangan Dendam Suka menyimpan rasa dendam, adalah sebuah penyakit hati yang membuat tidak bahagia, dan justru tertekan. Pemicu utama beban terberat jika menyimpan sesuatu di dalam hati, dan berniat membalasnya, karena belum tentu punya kesempatan untuk membalasnya, dan menjadi sakit hati yang berkepanjangan. Untuk itu, Buang jauh rasa dendam, karena tidak pernah ada gunanya Saatnya hidup bahagia tanpa harus membalas perlakuan negatif orang lain Gunakan saja energi tersebut, untuk sesuatu yang positif 5. Jangan pernah terjebak nostalgia Kenangan indah memang susah dilupakan, bahkan kenangan sedih juga susah terhapus Tapi, ingatlah hal yang paling jauh dari kehidupan, adalah masa lalu Jalani hari dengan penuh keyakinan, dan fokus terhadap rencana yang sudah diatur, untuk menyongsong masa depan yang lebih baik, karena Anda lebih berbahagia dengan menjalani yang sedang terjadi saat ini, daripada mengingat peristiwa masa lalu. Simpan kenangan indah masa lalu, di ruang hati tersendiri dan buang jauh kenangan buruk, supaya tidak terus selalu membayangi. 6. Dekat dengan Tuhan Dekat dengan Tuhan menjamin rasa aman, dan nyaman. Tak hanya itu, kebahagiaan yang hakiki juga bisa didapatkan, saat dekat dengan Tuhan. Selain itu, semakin dekat dengan Tuhan, semakin terjauhkan dari sifat-sifat negatif, yang memperburuk keadaan. 7. Gaya hidup praktis Gaya hidup yang simpel dan praktis jadi alternatif pilihan, yang membuat hidup kita lebih santai dan nyaman, terutama untuk yang memiliki mobilitas tinggi. Padatnya jalanan seringkali mengubah suasana hati, jadi rusak dan kesal, tapi jangan berlarut-larut tanpa solusi. Pilih kendaraan yang menjadikan semuanya lebih praktis, dan tetap nyaman. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala itulah tujuh kunci hidup tenang dan bahagia. Semoga bermanfaat untuk menambah pengetahuan, bagi kita semuanya, dan dapat dijadikan pelajaran, untuk lebih baik lagi ke depannya. Amin ya robbal alamin wallohu alam biswab demikian yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh